Hai hey semuanya balik lagi di Warga hari ini warganya para ibu Serunia dan masih bersama Mr. Q di sini pada kesempatan kali ini Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari part sebelumnya yaitu light novel tenser si Slam data Ken volume 15 chapter 4 di sini kita diperlihatkan pun kelompok Benyamaru telah dimulai berbagai pertarungan sengit pun telah terjadi dan langsung saja tanpa basa-basi lagi. Mari kita mulai. Dia belum masih santunya, nonton pertarungan tuanya. Dengan tawa yang mengerikan, kegembiraan Diablo mencapai puncaknya yang menyaksikan pertempuran antara Rimuru melawan Felgrim dan Veldora. Dan di sisi lain, operasi penyerbuan Benimaru, Sion, Soe, dan Trio Primordial beserta bawahannya telah sampai di kapal terbang ke Kekaisaran. titik luar kapal terbang, mereka semua disambut para penjaga Kekaisaran. Dan Testarossa dengan sangat cepat menghabisi para penjaga tersebut. Tanpa ragu-ragu, Testarossa melepaskan sihir besar yang menyelimuti seluruh pesawat itu. Sihir itu disebut sihir serangan nuklir, The Blessing of Death. Sihir terlarang yang menghancurkan jiwa dan menyebabkan teror tanpa belas kasihan. Bulat-bulat telah menyelimuti pesawat tersebut dan kematianlah yang turun di dalamnya. Sebagian besar, orang yang ada di kapal terbang tersebut sudah terbunuh. Hanya yang kuatlah yang bertahan. Berkat kemampuan Testarossa ini, rencana Maru telah dipersingkat. Dan mereka pun telah sampai di bagian haluan kapal utama Terlihat ada orang-orang di puncak kekaisaran Mereka adalah kaisar Rudra, Green, Kondo Tatsuya, Damrada, Malcolm, dan empat kesatria penunggang kuda Benimaru maju dan mengatakan Suatu kehormatan bisa disebut oleh kaisar Sebelum Rudra dapat berbicara, Kondo dan Damrada hendak melangkah maju Tapi dihentikan oleh Rudra dengan satu tangannya di sini, Benimaru dengan beraninya menawarkan sebuah pilihan agar pihak kekaisaran menghentikan peperangan. Tapi Kaisar Rudra menolak. Benimaru pun berkata, Baiklah, sampai satu sisi hilang, ayo bertarung. Malcolm dan bawahan Rudra lainnya yang melihat sikap Benimaru pada Kaisar Rudra sangat marah besar. Sedangkan Klan Valgrim yang masih tertidur lelap sebelumnya tiba-tiba membuka matanya dan melaporkan kepada Rudra. Valgrim pun berkata. Tubuku yang lain telah dikunci oleh Raja Iblis Rimuru, butuh beberapa menit untuk memecahkan penghalangnya. Jadi, aku memutuskan untuk mengirim sebagian kekuatanku kembali ke sini dulu." Dan, ini adalah saat dimana Rimuru menyegil Felgrin dengan penjara penghancur panas, atau Headbreak Prison. Mendengar perkataan Felgrin, Sion senang sekali, dan Soe yang meninggalkan klonnya di dekat Rimuru juga mengonfirmasi bahwa tuannya Rimuru sangat hebat sekali dia bisa bertarung melawan Felgrin dan Veldora pada saat yang sama dan masih berada di atas angin. Kaisar Rodra yang selalu tenang dan terkendali mau tidak mau berdiri dan berteriak karena terkejut mendengar hal tersebut. Dan, Felgrin membuka tangannya ke langit. Yang terjadi selanjutnya adalah formasi solid delapan gerbang. Delapan gerbang muncul di udara berbaris di tengah setiap sisi. Kapal ini telah diisolasi oleh dunia lain yang kuciptakan. Jika kalian ingin pergi, kau harus menghancurkan pintunya sepenuhnya. Di depan Benimaru, satu persatu penjaga Rudra, mereka menghilang ke dalam pintu. Selanjutnya, Felgrin yang tersisa dan Rudra juga berjalan melewati pintu setelah berpelukan. Pada titik ini, pintu perlahan mulai bergerak dan mengelilingi Benimaru di sekitar mereka. Felgrin memiliki kepercayaan diri untuk menang, Bahkan, melawan kekuatan penuh lawan, itulah sebabnya dia memilih strategi paling aman dari Eggman Standoff. Saat ini, kelompok Benimaru telah diisolasi di dalam dunia Fel Green, Dan, kelompok Benimaru telah dihadapkan delapan pintu, dengan masing-masing penjaga di dalamnya. Dan tanpa pikir panjang, Sion mendobrak salah satu pintu dan sepertinya dia mendapatkan lawan yang tepat. Lawannya adalah Minasa, salah satu dari empat kesatria dan seorang kesatria wanita. Mereka berdua langsung bertarung dengan sengit. Di kaki Minasa, berserakan mayat datang iblis tipe cacing yang tak terhitung jumlahnya, dan semuanya telah dibantai oleh Sion Dan terlihat, Sion sudah sedikit kelelahan setelah menghadapi cacing-cacing Minasa yang begitu banyak jumlahnya. Kini Minasa telah mereproduksi cacing lagi hingga berkali lipat. Dengan menggunakan esensi dari unique skill chef, optimal action, iblis tipe cacing dikalahkan dengan satu tebasan dalam sekejap. Karena tidak lagi efektif melawan Sion, Minasa mengambil kekuatan para cacing-cacingnya ke tangannya sendiri dan pergi ke bentuk pertempuran. Wujud Minasa berubah menjadi seperti alien; ini akan menjadi lebih agresif untuk menghadapi Sion. Maka dari itu, pertempuran panjang pun dimulai. Pertarungan ofensif dan defensif head-to-head -head berlanjut. Serangan Minasa telah menyebabkan kerusakan kepada Sion. Tetapi kerusakan tersebut telah sembuh dengan melapaskan Overdrive Regeneration. Sedangkan serangan Sion tidak bisa melukai kerangka luar Minasa. Exokelaton yang merupakan pertahanan tingkat legendaris dan dijaga dengan ekstrem telah mencapai tingkat di mana senjata tingkat mitos akan sulit menimbulkan kerusakan. Sion dengan pedangnya tidak mampu melukai armor Minasa. Dan tak terduga berkah dari Sial datang untuk Sion. Sion kini berevolusi menjadi penguasa langka dan kuat dari Roh Monster Ilahi, Fighting Spirit Oni. Dagingnya mencapai regenerasi tak terbatas dan selama ada mana itu abadi dan tidak bisa dihancurkan. Serangan yang dipancarkan oleh dagingnya tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tapi juga kerusakan kepada sisi spiritual. Saat ini, Sion menjadi makhluk spiritual tanpa atribut kelemahan, sekaligus memiliki keunggulan di atas semua atribut. Sion berevolusi menjadi keberadaan yang sangat menakutkan bagi makhluk hidup spiritual. Dan dengan nada sopan, Sion memulai percakapan dengan Minasa, "Jangan meremehkan orang, sama seperti kamu yang menyembunyikan kekuatanmu, jadi aku akan menunjukkan wujud asliku." Mereka berdua pun kembali bertarung. Minasa berniat melakukan serangan terakhir dari Evil Forbidden dan dengan cepat, dapat dihancurkan oleh pedang Sion sebelum dia bisa menunjukkan bentuk penuhnya. Di antara daging suwir, ada kepala Minasa yang setengahnya hilang. Kematian yang tak terhindarkan telah mendekati Minasa. Minasa tidak mampu menerima kenyataan pahit ini. Setelah evolusi Xion, kekuatannya sudah mencapai level ekstrim. Pedang Otachi yang digunakannya juga telah berevolusi ke level mitos yang seharusnya disebut Goriki Maru Agung. Minasa yang kehabisan mana mulai menemui ajalnya. Kemenangan akhirnya diraih oleh Sion sang Fighting Spirit Oni. Dan di siluar luar pintu Beni Maru lega. Pintu yang diberi Sion sesuai dengan ide Beni Maru. Dan tinggal 7 pintu lagi. Salah satunya adalah Veil Green. Dan saatnya memikirkan siapa jawaban yang benar untuk melawan siapa. Dan Benimaru telah memutuskan akhirnya Esprit Yonda kalian bertiga untuk mengambil pintu ini. Pintu yang diinstruksikan oleh Benimaru adalah salah satu dari empat penunggang kuda. Mereka bertiga akhirnya memasuki pintu yang ditentukan dan di dalamnya dijaga oleh salah satu anggota dari empat penunggang kuda yang melindungi Kaisar Rudra. Dia adalah Tuan Garcia. Garcia adalah pria raksasa yang membawa pistol di tingkat legendaris yang sangat dekat dengan level mistis di tangannya. Akira sebagai penyerang utama, sedangkan Esprit sebagai support dengan melakukan serangan jarak jauh dan setelah menyelesaikan sejumlah dukungan, Zonda melarikan diri ke daerah aman untuk berlindung. Dia tahu betul bahwa dia bukan tipe pertempuran, dan sebagai responder, dia harus berhati-hati agar tidak terluka. Trio iblis ini akhirnya bersatu dan bertarung melawan Garcia. Akira masih belum melepaskan pedangnya dari sarungnya hanya terus menangkis serangan Garcia dengan gerakan minimal yang semakin menyulut harga diri Garcia. Sambil menarik pistolnya dan dengan tusukan akurat ke arah Gira, Garcia berkata, "Apakah pemilik kalian adalah gadis dengan rambut lavender atau yang pirang yang sombong itu atau kasih cantik rambut putih itu? Tapi dia hanyalah katak dalam sumur dan mereka hanyalah sekelompok semut yang mudah dibunuh." Dengan kemampuan Espirit. Ia mampu dengan otomatis menyiarkan secara langsung pembicaraan yang terjadi kepada Karera. Mendengar bahwa Karera, Altima, dan Hina, mereka pun marah besar dan menyuruh Akira untuk membantainya dengan sadis. Espir dengan serangan sihirnya tidak mampu melawan Garcia, dan sudah dipastikan bahwa Garcia memiliki tingkat ketahanan yang tinggi terhadap sihir. Sedangkan keberadaan Zelda di sini sangat tidak berguna sama sekali. Mereka hanya bergantung kepada kemampuan berpedang Akira. Namun, pada titik ini, Akira mengatakan sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Meskipun Akira mampu berkali-kali mengenainya, dia tidak mampu memotongnya ataupun menggoresnya. Dengan kekuatan pertahanan dari Armor Legendaris, pertahanan Garcia telah mencapai level yang sebanding dengan level mistis. Akira yang melihat ini menyadari bahwa pedangnya tidak dapat melakukan kerusakan yang efektif. Tetapi, Akira mempunyai rencana rahasia yang akan dia gunakan dengan bantuan Espir. Tapi sebelum itu, Garcia bicara dengan nada yang sangat tidak menyenangkan lagi. Garcia berkata, Apa kau akhirnya menyerah? Ya, aku akan membiarkanmu pergi sekarang. Tuan Rimuru Sang Raja Iblis seharusnya hampir dibunuh oleh Nona Veldrin juga. Akira menjawab, Berani-beraninya kau menemukan Tuan Rimuru, Akira dan Espil, tidak terima mendengar tuannya diremehkan, mereka marah besar, dan aura mereka sangat meluap. Dan pada titik inilah, Akira akan menjalankan rencana rahasianya. Akira bermaksud merubah dirinya menjadi sebuah pedang legendaris. Akira berteriak, "Aku adalah pedang, pedang abadi yang menghancurkan musuh!" Saat Akira berteriak, pedang berwarna emas muncul di tangan Espir. Tubuh Akira berubah menjadi pedang. Dan menempelkan keterampilan yang telah dia kuasai Pada pemegang pedang Tapi, jika pemiliknya sudah kuat Efeknya akan tak terukur Esprit menggunus pedangnya Pedangnya ditarik dari sarung emasnya Bersinar dengan kilau platinum Nama jurus ini adalah Yahowa Sinning Masty Heart Stream. Sedangkan, Garcia sangat percaya diri Dengan pertahanannya Dalam menghadapi skill ultimate Semua serangan dapat dibatalkan Tetapi, Realitas situasi berubah dalam sekejap, baju besi Garcia terbelah seolah-olah itu adalah selembar kertas tipis, dan dagingnya dipotong-potong. Dalam sekejap, dia terbunuh tanpa sempat berpikir. Dan kemudian, Esprit memasukkan jiwa dari Garcia ke dalam sebuah batu akik berwarna merah, agar kembali ke bentuk manusianya. Sedangkan Esprit berkata kepada jiwa Garcia yang ada di batu akinya, Dasar Brainsack Dimana di langit ada seorang seniman bela diri Yang tuanya dihina dan bisa tetap diam Dan aku akan menghukummu. Akhirnya Espirit dan Yonda yang tak berguna itu Akhirnya kembali Espirit menyerahkan batu akiknya kepada Carrera Ini adalah jiwa dari orang kasar Dan inti hatinya tersekel di dalamnya Sedangkan ini masih memiliki kesadaran diri Carrera menjawab Bagus sekali Espirit. Ini akan memberikan hukuman kepada orang yang menghina Tuan Rimuru. Carrera melemparkan aki itu ke Ultima. Sebagai Lord of Pain, Ultima menyiksa jiwa Garcia dengan memasukkan sebuah racun ganas. Garcia berteriak kesakitan, Hentikan! Hentikan! Namun, Ultima hanya tersenyum senang. Ini adalah rasa sakit sampai kekuatan yang menyelimuti jiwa menghilang. Orang ini memiliki banyak energi dan mungkin dia bisa menikmatinya untuk waktu yang lama. Ini akan menjadi seribu tahun atau lebih Dan kemudian itu akan menjadi jiwa yang putih, bersih, dan indah Garcia pun tersedak mendengar perkataan Altima Itulah siksa yang diberikan Altima kepada Garcia yang beraninya menghina Tuan Rimuru dan bawahannya Sedangkan Yonda dengan serius menyiapkan meja dan kursi Membuat teh hitam dan meletakkan sandwich di atasnya Sedangkan Moss dengan kemampuan membelah dirinya Dia bertanggung jawab atas pengawasan dan dia telah memasuki setiap pintu untuk melihat apa yang terjadi di mana-mana. Sedangkan Carrera bermaksud untuk melawan Kodo Tatsuya, Altima melawan Damrada, Testarossa melawan Felgrin, Veyron akan melawan Malcolm Soe melawan Gardner, Benimaru melawan Garnet. Dan kita lanjut di part selanjutnya. Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di warga anime.